Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah yang dirahmati Allah uh, Allah udah nyuruh kita Rasulullah nyuruh kita juga udah dikasih ilmunya bocorannya sama Allah apa sih ketika kita dalam kusan apapun itu butuh apapun itu, punya masalah apapun itu ya apa perintah Allah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat gitu. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Sholat, itu Allah yang nyuruh gitu. Kita ambil aja yuk Surat Al-Baqarah Ayat 45-46 Apa kata Allah? Mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh sholat itu sangat berat Kecuali itu kata Allah, kecuali bagi mereka yang Kusuk, yang yakin Dan percaya kepada Allah Yang yakin dan percaya bahwa Mereka akan menemui Tuhannya gitu. Pertolongan Allah maksudnya Yang kusuk, yakin Dan percaya, kira-kira begitu yang ikhlas di situ. Lalu di ayat 153-nya kan Allah bilang lagi, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Lalu Allah tutup dengan innallaha ma'as Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Sabar dengan ujian itu, sabar dengan melakukan ketaatan, sabar dengan uh, ya yang menipah itu lagi kan, sabar. Sabar untuk belajar, menuntut ilmu, sabar untuk menerima apa menerima materi-materi sabar untuk apa halwat itu sabar itu Bapak Ibu, suruh sabar karena Allah beserta orang yang sabar karena Allah juga bilang pasti akan aku uji perihal tentang kamu gitu kan, diuji kita Bapak Ibu dengan apa, ketakutan kekurangan harta, buah-buahan, makanan jiwa, sampai karena kabar gembira kan gitu sampai karena kabar gembira pada orang yang sabar jadi tadi, sabar menerima ilmu, sabar menerima ujian, sabar melakukan amal sholat itu, sabar melakukan hulat, sabar melakukan ketaatan itu. Jadi kalau nggak ada sabarnya, nggak ada ikhlasnya, nggak ada ridho, nggak ada yakinnya, ya nggak dapat itu semua. Kan yang ngomong Allah. Yang ngomong Allah bukan saya, saya hanya menyampaikan ayat dan hadisnya. Lalu Rasulullah juga menyampaikan kepada kita melalui sabdanya. Kalau dari anak cucu Adam ya kita lah, gitu kan. Umat nabi. gitu kan kira-kira punya hajat apapun itu. Disuruh berbuduk lah. Habis wuduk sholat lah dua rakaat gitu. Lalu memuji Allah dan sholawat untukku. Dengan penuh mahabbah cinta dan pengharapan. Pasti hajatnya dikabulkan. Itu Rasulullah yang bilang. Allah pun bilang gitu. Allah bilang, Rasulullah bilang, dan hadis Rasulullah itu ya dari Allah Disampaikan melalui siapa? Malaikat Jibril Lalu Rasulullah sampaikan kepada kita Kata Allah, kata Rasulullah pasti loh Pasti gak ada yang sia-sia Nah pertanyaannya Bukan Allah yang gak mau mengabulkan doa Bapak Ibu, doa kita semua gak, gak ada ceritanya Doa itu langsung dikabulkan gitu Kapan? Saat kita mau berdoa Saat kita mau ngomong, itu langsung dikabulkan Lalu ketika Bapak ragu-ragu, ibu ragu ada keraguan, galau gelisah. Ustadz, saya kok belum ada keajaiban lah ya? Belum ada e, pertolongan ya? Ya sudah, berarti bapak ibu ngapus tuh doa. Ngapus doa bapak ibu sendiri, terus sudah ngelakuin. Tapi apa iya ya? Apa mungkin ya? Sudah yang tadinya doa itu udah nyampe ke langit tujuh, turun lagi, turun lagi, hilang lagi karena apa ya? Itu tadi karena maknanya eh Bapak Ibu yang menghapus sendiri Bapak Ibu yang menghapus doa itu sendiri Bapak Ibu yang enggak dengar doa itu sendiri gitu. kan banyak yang Ustadz kok saya belum ini masih gini nah kok saya berat untuk mengamalkan kok saya ini? nah berarti kalau berat itu ya enggak kusuh nggak yakin nggak percaya gitu paham ya maksudnya ya jadi doa itu langsung dikabulkan ya Ustadz Iya kan itu ada uh, kajian tentang hakikatnya doa ayatnya sudah jelas semua Firman Allah dan hadis Rasul sudah jelas lalu Uh, siapa sih yang menghapus doa itu ya diri kita Bapak Ibu Makanya kalau udah katakan ah ya udah ah yakin siapa saya orang udah pesen kok Udah ngomong langsung diproses Lalu tugas kita apa sih tugas kita Jangan nanya Ustadz kalau ini yang lewatnya tujuh hari udah selesai Apakah dilanjut lagi ya pertanyaannya sudah sungguh-sungguh belum nggak mungkin kalau kita udah sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang disampaikan ya prosedur yang disampaikan enggak enggak dapat enggak mungkin Bapak Ibu enggak mungkin kok bisa bilang nggak mungkin saat enggak mungkin Allah nyalai janji enggak mungkin Rasulullah e, bohong itu janji Allah itu bener janji Allah janji Rasulullah itu benar tinggal kita cek diri kita sendiri sudah sungguh-sungguh belum sudah pol belum toh sering ayo kemarin kok gini kok gini ya Ustadz semalam ketiduran ya Ustadz saya bangunnya jamin Ustadz Iya Ustadz saya ini ini Ustadz nah begitu Iya Ustadz saya gini-gini nah nah itu tandanya apa kan gitu disiplin Bapak Ibu dengan diri kita di target doa itu eh kenapa kalau di target ya supaya kita itu punya dream masa iya hidup gak ada target kan gimana tuh hidup gak ada impian kan gimana toh? ya seperti masa makan Makan itu kan tidak target, yuk makan malam, makan sore, makan pagi, gitu. Masa makan sampai 5 jam, kan tidak mungkin, gitu. Satu piring 5 jam, nah berarti tidak target, itu namanya lucu, bin ajaib, gitu kan. Masa iya pulang dari musholah, ataupun dari mojir jaraknya cuma 100 meter, bisa sampai tiga jam, kan tidak masuk akal, itu kan. Kenapa? Ya karena tidak mentarget gitu. Tidak disiplin dalam diri, tidak disiplin paham ya maksudnya ya paham ya bapak ibu gitu loh gitu nah kuncinya di mana sih hajatnya kobul. ya kuncinya terletak kan kemarin udah semalam udah dijelaskan kuncinya di mana kuncinya di mana jadi intinya gitu ya sungguh-sungguh nggak -sungguh, uh, ada kata terlambat nggak ada kata gagal itu yang pasti selama nafas kita masih uh, bisa berhembus mata masih bisa terbuka telinga masih bisa mendengar kaki masih bisa ber... Jalan murid bisa ngomong ya ruh masih dalam badan ya ada kata gagal nggak ada kata terlambat lakukanlah yang terbaik gitu makanya saya udah berkali-kali bilang kepada jamaah kepada dulu banyak murid-murid itu juga inget ya penyesalan itu adanya di belah belakang. penyesalan nanti ketika sudah waktu yang ditentukan yang lainnya berhasil udah ada bukti anda hanya jadi penonton karena apa karena anda hanya saya ingin bukti sih nah orang, -orang yang pengen. Saya ingin butuh sih, benar apa enggak sih, nah udah, orang yang seperti ini sampai kapanpun enggak akan berhasil Karena dia penonton, yang namanya penonton Bapak Ibu, mau eh, pemain itu dapat juara satu, juara dua Penonton itu enggak akan dapat juara apa-apa, enggak akan dapat hasil, kenapa? Ya karena enggak melakukan, enggak melakukan permainan itu, ujian itu, gitu Paham ya maksudnya? Jadi intinya, jadilah pemain, sungguh-sungguhlah jadi pemain untuk jadi pemenang, begitu saya pun dulu gitu ketika makan kawan, ya terserah kamu lah saya makan kawan saya. Kalau saya mah, saya percaya, saya percaya, dan saya akan praktekkan. Kenapa? Yaitu saya menggunakan akal saya untuk berpikir itu ayat itu hadis loh. Kalau anda nggak percaya masih ragu ya silakan. Ya tapi nggak mungkinlah harus saya itu terserah anda gitu lah. Mau terus saya melakukan. Ketika udah ada hasil, berhasil yang melakukan berhasil semua, ini kawan, iya ya. Iya ya, ya kan anda cuma pengen bukti kan? Ya ini saya sudah bukti, terus yang lainnya sudah bukti dan jutaan, ribuan, ratusan ribu orang sudah membuktikan semua dari zamannya para nabi sudah terbukti semua. Anda aja yang imannya berarti perlu dibenerin untuk imannya. Jangan ngomong ngaku mat nabi. Kalau suruh melakukan selawat aja berat, suruh ngakuin begini aja berat, sedekah berat itu. Sampai sekarang gimana ustad? Ya sampai sekarang yang nggak melakukan ya ada banyak berhasil nggak? Ya kayak gitulah hidupnya gitu. Boleh-boleh berhasil bereboro mau jadi orang sukses dunia jangan sukses apalagi akhirat kenapa ya menjauh dari Allah gitu kira-kira gitu jadi orang yang kalau udah disampaikan sama guru lalu dia alah alah itu udah sampai kapan pun nggak akan berhasil mau bukti praktekin lihatlah nanti orang-orang yang eh, apa namanya nggak mau melakukan nggak mau lakukan action terus hanya melihat hanya melihat saja paling dia jadi penonton nanti setahun dua tahun kemudian ya masih gitu-gitu aja hidupnya ibu masih gitu-gitu aja hidupnya beneran masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu ah, aja. Nggak ada perubahan, Ustaz. Nggak ada. Bahkan nanti semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Kenapa? Karena usia semakin lemah, semakin lemah, semakin tua, semakin lemah. Dan akhirnya kebutuhan semakin meningkat. Ya, hasilnya seperti itu. Kira-kira begitu insya Allah.